Asosiasi dan Badan penulis Peneliti, peneliti Aset Negara Khusus kepada ibu waktu kami persilatan. Semua kami ucapkan terima kasih banyak pada kesempatan hari ini atas semua kehadiran para undangan dan hadirin sekalian dari semua lapisan masyarakat di Minawah khususnya. Kotak dan masyarakat yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam. Om swastiastu namo buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati. Ketua DPR Provinsi Papua dan Wakil beserta jajaran yang saya hormati Gubernur Provinsi Papua dan Wakil beserta jajaran yang saya hormati Kapolda Provinsi Papua dan Wakil beserta jajaran yang saya hormati, Bapak Panglima Kodam Uda Buani, Centrawasi, 17 Provinsi Papua, beserta jajaran. Yang saya hormati, Ketua Dewan Adat Suku, yang saya hormati, Ketua Asli Suku, yang saya hormati. Tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, tokoh agama yang saya hormati, tokoh perempuan yang saya hormati, tokoh pemuda dan pemudi, pada kesempatan hari ini, mewakili. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia, Ketua Umum Ber Mayor Jenderal Haji Juli Lubis di Jakarta, yang diwakili oleh Staf Khusus Ketua Umum Ibu Wawed Rosalina pada hari kesempatan ini Ibu yang ada berada di hadapan. Para undangan, hadirin, dan semua lapisan masyarakat DOB OB Kabupaten Griminau. Adapun intisari pada hari ini, Sabtu 13 Maret 2021. Berdasarkan degelan delegasi Pemerintah pusat Melalui lembaga aliansi Indonesia Kami hadir menyampaikan Di tengah-tengah Masyarakat kriminawa secara khusus bahwasanya Pembekaran Di OB Kabupaten kriminawa Telah dapat restu Oleh yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, melalui Ketua Umum menyampaikan kepada seluruh khalayak masyarakat kriminal dari semua elemen, yaitu Bapak Haji Joni Lubis, sehingga kami berada di tengah-tengah semua lapisan masyarakat kriminal Ada Adapun sebagai dasar acuan. Pemekaran. Jika semua belum mengetahui Maka pada hari kesempatan ini Mohon semua jajaran masyarakat yang hadir Dan semua lapisan masyarakat kriminawa Mari bersama-sama mendengarkan Yang sebelumnya Ibu sampaikan beberapa item Sehingga dengan semua dukungan yang ada secara swadaya dari semua masyarakat lapisan yang ada di Kriminawa, maka pada hari kesempatan ini bisa terlaksana. Ibu ucapkan terima kasih bisa mendatangkan kami untuk hadir di tengah-tengah masyarakat Kriminawa, di mana kita bisa mendengarkan bersama apa yang menjadi kabar baik tersebut berdasarkan undangan nomor 7 DPAc LAE BPn Kecamatan Nimoran 2021 tanggal 13 Maret 2021 mewakili 12 distrik yang mana diakomodir dan dalam pertanggungjawaban Bapak Septa Kwayjang selaku Ketua DPAc Nimoran Wilayah Greminawa DOB Pembekaran Kabupaten Kriminala bersama dengan didampingi oleh Bapak Alexander Tecuari Berdasarkan surat tugas nomor ko adat wilayah Kriminawa dan tanah merah meliputi 12 distrik di wilayah Kabupaten Jawa yang kurang dalam rangka pembentukan daerah otonom baru BOP Kabupaten Kriminawa di Provinsi Papua. Untuk selanjutnya kami masuk pada intisari penyampaian tentang Kabar baik dan restu dari Bapak Presiden melalui Bapak Ketua Umum, Bapak Jenderal Joni Lubis. Yang sebelumnya mewakili Dewan Pimpinan Pusat, jika ada hal-hal yang mau dipertanyakan atau mau dievaluasi pada saat ruang paripurna, maka silakan bapak-bapak siapkan diri. Karena ini bukan undangan untuk pernikahan, tetapi undangan untuk semua lapisan elemen masyarakat yang ada menunggi dan lahir di tanah Kriminawa. DOB Kabupaten Griminal, berdasarkan Ampres R Strip 13 garing, pres 0, garing 02 Garing 2013-2014. deputi dua bapak teolitai yang kami temui tiga berdasarkan hasil audiensi kemendagri yang pada saat itu kami bertatap muka dengan semua jajaran di jakarta sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka untuk tahap pembentukan Pemekaran DOB Kabupaten Griminawa dan ketetapannya melalui paripurna ada tahap lanjut mewakili 12 distrik dari tokoh-tokoh ataupun lebih daripada itu. Setelah rapat akbar ini, maka ditunggu kehadirannya untuk bertatap muka langsung kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang ibu dapat sampaikan apabila ada yang mau klarifikasi atau evaluasi pada ruang waktu yang diberikan kepada perwakilan lapisan masyarakat kriminalwa bisa hadir di Jakarta di mana sudah terskedulkan yang bisa dapat Bapak-bapak, saudara-saudara ataupun semua lapisan masyarakat yang ada di masyarakat kriminalwa baik yang masyarakat adatnya maupun non yang masyarakat adatnya pada kesempatan yang ada Bisa terhubung langsung Ibu sampaikan kepada Bapak Sidnak Wai Yang diberikan tanggung jawab tugas Untuk menjembatani Bapak-bapak semua sampai kepada Bapak Presiden Terima kasih atas semua kehadiran para undangan dan hadirin sekalian semua keluarga besar dan semua elemen masyarakat Kriminawa demikian yang dapat Ibu Sampika Ibu sampaikan mewakili Dewan Pimpinan, Pimpinan Pusat Ketua Umum Lembaga Alias Indonesia Bapak Mayor Jenderal Haji Juni Lubis Terima kasih kiri ketua aliansi Indonesia yang telah memaparkan tentang pemekaran daerah otonomi baru Grimi Lawa.